Halo semuanya, aku Rian balik lagi ke channelku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah baik-baik aja. As always, tiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gue balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video rekaman security yang paling menyeramkan. Sekarang ini kita udah sampai ke part 4 sebuah so lu semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lu bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. As always kita selalu mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gua super duper creepy So ada seorang petugas security guard yang dapet tugas shift jaga malam di sebuah basement hotel mewah di kolombia. Malam itu Doi terekam kamera CCTV sedang berada di depan lift Dan tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tua yang manggil Doi dan minta bantuannya untuk dibukakan pintu Doi dengan sigap langsung nyamperin ibu itu dan ngebantu Tapi ada yang aneh guys Awalnya si security ini ngerasa baik-baik aja. Terus si temennya ini khawatir dan nanyain, lo ngapain di sono? Temennya, petugas security yang lain itu ngelihat doi dari ruang monitor CCTV, dan doi di situ sendirian, sama sekali nggak ada orang lain. Langsung aja, si temennya ini bingung dan teriak lewat hati. Dia bilang, "There's no one there! There's no one there!" Gak ada orang di situ, dan langsung saat itu juga, petugas security ini lari dari basement. Sumpah videonya creepy banget, men. Kebayangkan kalau lu yang jadi petugas security yang tadi, kira-kira lu bakalan masih mau nggak dapat tugas jaga shift malam kayak security yang tadi? Emang rekaman-rekaman petugas security ini menurut gua tuh paling creepy ya, karena nggak ada alasan buat mereka ngepalsuin video kayak beginian. Selain itu juga ngeliat ekspresi mereka orang yang ada di video ini tuh juga sama sekali nggak kelihatan kayak dibuat-buat ya, natural aja gitu. Mungkin ya emang udah resiko pekerjaan jadi petugas security ya bakalan sering diisengin sama makhluk-makhluk di tempat kerjanya. Coba deh buat lu semua yang nonton video ini yang mungkin ada kerja jadi satpam atau petugas security, share pengalaman kerja lu di komen di bawah. Hitam. Ada seorang petugas security yang dapat giliran jaga shift malam di sebuah mall. Do itu cerita kalau setiap malam emang selalu ngedengar ada suara-suara yang sumbernya gak jelas dari mana. Mulai dari suara langkah kaki, suara benda jatuh, sampai suara yang cukup keras kayak benda yang dibanting. Nah, suatu malam, pas Doi dapat giliran jaga shift malam lagi, dan suara-suara itu muncul lagi. Doi mulai ngumpulin keberaniannya dan cobain buat patroli dan ngecek ke arah sumber suara itu, sambil Doi rekam pakai kamera handphonenya. Perhatiin baik-baik. guys? Making a video. a couple days That was... Yo, hello, hello, hello, Christ, behind me. Malam itu petugas security ini sama sekali nggak berhasil buat nemuin sumber suaranya, dan Doi juga ngerasa sama sekali nggak ada yang aneh. Tapi pas besoknya Doi lihat lagi rekaman videonya, Doi shock banget. Karena Doi baru sadar kalau di bagian akhir video, ternyata di situ ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang tingginya itu kayak seukuran anak-anak. Padahal malam itu pas Doi patroli, Doi itu sama sekali nggak ngeliat sosok yang tadi. Dan baru sadar pas Doi lihat lagi rekaman video ini. Kalau dilihat dari tinggi badannya sih kayak seukuran anak-anak ya. Tapi anak siapa ya coba? Tengah malam keluyuran di dalam mall yang udah dikunci kayak gitu. Nggak mungkin banget kan? So gimana nih So ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung bekas rumah sakit Yang baru aja ditutup sementara Nah suatu hari Doi itu ditugaskan buat masuk ke dalam situ buat ngecek sebuah pipa yang bocor Doi masuk ke situ dan Doi muter-muter buat nyari pipa itu Coba deh sekarang lo dengerin baik-baik video Doi yang ini Alright, I'm working in a old urgent care that just got shut down It got shut down uh, before the freeze here in Texas. Uh, I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom, another bathroom. Gue nggak tahu ya, lu bisa dengar atau nggak. Tapi pas doi painting painting kameranya, Disitu kedengeran ada suara seseorang yang ngomong I see you. Tapi suaranya tuh kayak deket banget sama mic handphone yang dipegang sama petugas security ini. Dan doi itu sama sekali nggak notice sama suara yang tadi. Padahal selama doi muter-muter di dalam rumah sakit itu, doi itu sama sekali nggak ngeliat satu orang pun. Tapi keanehan yang dialami doi nggak cuman sampai di situ aja. Uh, this is a second uh, two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're I guess meditation class used to be upstairs, had to put your shoes in this little cubby. Doi ngalamin sebuah kejadian yang lebih aneh, dimana pas Doi berjalan lewat tangga darurat, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang kenceng banget yang seolah berlari ke arah Doi. Otomatis Doi panik dan sempat kabur dari situ. Tapi abis Doi kumpulin lagi keberaniannya, dan balik ke situ buat ngecek, ternyata di situ sama sekali nggak ada orang. nggak ada siapapun. So, sampai sekarang petugas security ini juga masih bingung sama apa yang Doi alamin hari itu. Dan pas Doi share video ini ke karyawan-karyawan lain yang bekerja di rumah sakit itu, mereka juga banyak yang kaget dan ketakutan pas ngeliat video Doi ini. So, gimana menurutmu? Borikam pada bulan November 2022 yang lalu Ada seorang pemilik properti di Amerika Yang menelpon pihak kepolisian Dan meminta mereka buat menyelidiki Salah satu rumah miliknya Doi tuh ngerasa kayaknya baru aja Ada orang yang masuk secara paksa Ke properti miliknya Rumah itu emang sering disewain lewat Airbnb Tapi Doi yakin banget kalau malam itu Sama sekali gak ada orang di dalam situ Pemiliknya ngelihat pintu rumahnya pada malam itu Dalam kondisi terbuka Dan saat itu juga Doi langsung telepon pihak kepolisian Tapi anehnya Pas polisi masuk ke dalam rumah itu, mereka ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Perhatiin baik-baik. Police, anyone inside make yourself known. Ya, yeah, ya, yeah, we're done. Beberapa kali pintu kamar itu bisa ngebuka sendiri dan bahkan di bagian akhir video, polisi itu ngerasa ada suara langkah kaki yang berjalan di belakangnya cepet banget. Padahal selama Doi eksplor di kamar itu dan ngebuka semua lemari di situ bener benar kosong dan sama sekali nggak ada isinya, apalagi orang. Dan polisi juga nyimpulin kalau sama sekali nggak ada tanda-tanda bekas orang yang mencoba untuk masuk ke rumah itu secara paksa. Tapi kejadian aneh yang terekam di bodycam polisi itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Argentina. Pada bulan November 2022 yang lalu, ada sebuah kejadian yang aneh banget di Argentina. Ada sebuah rekaman kamera CCTV di sebuah lobi rumah sakit yang viral. Video ini merekam seorang petugas security yang bertugas jaga shift malam menyambut seorang pasien yang datang ke dalam rumah sakit itu. Petugas itu langsung sigap ngebukain pintu dan mempersilahkan pasien itu untuk masuk. Tapi anehnya kejadian itu terjadi jam 3 pagi dan di rekaman kamera CCTV itu sama sekali gak ada orang lain selain petugas security ini. Coba deh, sekarang lu perhatiin video ini. Bye bye. Yes, bener. Bisa aja. Kejadian yang tadi itu cuman halusinasi si petugas security ini. Dan mungkin aja karena Doi itu tugas jaga sambil ngantuk banget, jadi Doi ngelakuin pekerjaannya itu dengan setengah sadar. Tapi men, lu bisa lihat kan? Di awal video yang tadi, pintu sliding yang ada di lobi rumah sakit ini tuh bisa ngebuka sendiri. Padahal sensor pintu itu bakalan baru ngebuka kalau di depannya ada orang bahkan petugas security ini juga sempat ngambilin kursi roda dan mempersilahkan pasien yang gak kelihatan itu buat duduk di kursi itu. Sumpah video ini creepy banget men. Karena jelas video ini legit, gak mungkin settingan, gak mungkin fake. Tapi tetap aja yang menjadi misteri bagi gua itu adalah gimana ceritanya pintu geser yang ada di lobi rumah sakit itu bisa ngebuka sendiri tanpa ada orang satupun di depannya. Aneh banget kan? Oke okay, guys, data video kali ini.